Rasulullah SAW bersabda jernabi fil asqal min husnul tidak ada satu amalan Yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan Melainkan husnul khuluk Baik budi pekerti Nah ini mem membantu kita Membantu kita Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah apa gerang baik-baik budi pekerti itu Wahai Rasulullah Ujar Nabi Tasilu man kata'ak Engkau mahubungi orang yang selama ini Memutuskan hubungan dengan engkau Wata'afu'am man zolamat Engkau maafkan orang yang menzalim engkau